Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, <laughs> Welcome back to my channel. Uh, kali ini kita bikin video apa ya? Sosial uh, eksperimen, eksperimen. Jadi ceritanya kita jatuhin dompet dekat orang yang gak dikenal. Iya. Jadi kita mau lihat, ekspresi orang itu mau bantuin apa enggak, mau biarin aja, oh. atau, atau atau mau Mau dibawa, atau mau dibalikin. Ya kan? Jadi uh, kita langsung ke TKP langsung. Langsung. tapi jangan lupa sebelum luncur ke TKP subscribe YouTube channel kami dulu buat Andri TV ini di belah mana nih sebelah sini ya nah, sebelah sini jadikan merahnya abu-abu <laughs> jangan lupa like share komen, dan subscribe subscribe tapi udah subscribe eh, udah. <laughs> langsung gaspol kamera jadi tidak kan? Tidak, tidak nampak lho. Itu kamera kamera, kamera. ini. Kasih banyak ya. Kami sesialis eksperimen ngetes apo anak-anak zaman sekarang tuh nah, jujur atau enggak kan? Nama okay, ini ya? namanya siapa? Bandri. Bandri siapa yang nampak pertama mu? Oke, sering saja ya. Saya enggak ngerti. Sudah masih Pak? Said, Pak. Said. Jadi yang bantuin saya tadi kan sampai abang ini. Jadi, kami sosial eksperimennya kayak gini. Kok, so, kami jatuhin dompet kan depan orang yang gak kenal? Gimana ngelihat ekspresinya? Mau bantu apa enggak? Biasanya kan ada orang tuh ngambil terus sembunyi, lari kan? rupanya bantuin. Pet, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini kita bukan buat ngepreng lagi, kita buat sosial eksperimen tadi ngejatuhin dompet depan orang yang nggak dikenal sama adik-adik ini. Tadi adik yang saudara nama siapa? Said. Said dia yang bantuin ngambil dompet saudara kita. Sebenarnya dompet saya juga ya. kalian <tuk> <Cuman> kamu <tuk> yang jatuh ya. <tuk> <tuk> Soalnya sempit di sini. Jadi ya itulah sosial eksperimennya rupanya anak-anak zaman sekarang tuh masih jujur, masih seperti yang diajarkan ya, akhirnya kalau ngelihat duit orang masih apa? masih dibantuin, bukannya diambil, dicolong atau diapain kan, disembunyiin? makasih banyak lah buat si si Ajit. yang lain nggak kelihatan tadi? ada kelihatan, cuman kenapa nggak dibantuin? Oh cepat kali responnya ini ya. ya, ya. <laughs> Jadi nggak tahu tadi kameramennya ada di sana? nggak tahu, memang benar gak apa-apa gak nih dia upload di youtube channel kami nama, nama. nama channelnya Bandri TV gak apa-apa kan kita upload ya gak apa-apa Bandri TV kita langsung ke video selanjutnya Eh, dompet kasih yeah. ya, <laughs> kasih. tadi mau bikin konten Youtube doang FPS e apa sosial eksperimen jadi double depan orang yang enggak dikenal jadi hmm. mau bantuin apa enggak gitu. wow. <laughs> kameranya ada di sana tuh guys guys enggak ada udah kasih banyak ya boleh diupload di channel tentang Bandri TV ya eh, dua kali salamnya ya <laughs> satu lagi namanya siapa Den Den namanya si boleh diupload kan konten ya. Bandri TV coba pengen lihat-lihat aja nanti Terima kasih ya yeah. Terima Ya Eh Oh iya Allah, eh, ya, alas, sorry. ya, gak. ya, ya gak. Kak, kak Kak, Karena kami mau bikin konten, tadi nah, itu minta tolong <tik> Kameranya ada di sana Kami bikin social experiment kameranya. Jatuhin dompet semua orang yang gak dikenal Tapi Doni buka <laughs> kamera Itu ada kameranya di sana What? Doni bikin What? Youtube Situ aja, situ aja gak apa-apa Gak apa dia -apa di-upload <laughs> Gak apa-apa di-upload bikin social experiment jadi gini Jatuhin dompet semua orang yang gak dikenal Dia kan zaman-zaman zaman sekarang ini anak-anak sekarang ini Banyak ada duit orang jatuh Nanti kan diambil Gak dikembalin sama yang Tapi kakak ini baik tadi kan dikembalin Gitu Kakak yang yang ketiga. Jadi sana satu di sini di satu nih. Kasih ya. ya Namanya Kakak? Bisa, Bisa Kakak? Bisa. Bisa kakak? Bisa. <laughs> Baru kenalan Bisa. ini kayaknya. Pak. Andri, Bandri, Bandri TV nama channelnya aja nanti ya. Enggak apa-apa dia upload. Bisa. Masuk YouTube nih, Coba apa-apa. Enggak apa, -apa. Gak apa, -apa. <laughs> TV ingat ya. Ya. Bisa. Udah. Andri coba lihat Andri TV. Salam dululah! Terima <tuk tangan> <tuk tangan>